penuh di pohon ini. jadi misalkan ini sampai 2-3 bulan lagi ini full buah sudah jadi semua tapi ini enggak semua kita besarkan teman-teman jadi tipnya biar jambu kita super bisa masuk di supermarket atau di toko-toko buah yang besar itu kita enggak cukup Bungkus langsung dibesarkan, jualan enggak gitu, teman-teman. Jadi, misalkan ini kita mau buat buah yang super, kita harus perhatikan langkah-langkahnya, teman-teman. Jadi, konsumen kita enggak kecewa, misalkan ngambil buah jambu dari tanaman Jadi, ini tipnya, misalkan ini kalau ada bunga yang di rantingnya ini penuh ini misalkan kita biara semua, kita besarkan semua ini sudah lebih dari 2 kilo teman-teman 1 -teman. kilo paling isinya 10 biji atau maksimal 12 biji ini satu ranting ini jangan semua dibesarkan kita harus buang Di penjarangan Misalkan ini ada empat Ini sudah cukup Ini rantingnya kan menyamping Ini kalau sudah besar Ini bisa patah teman-teman Kalau ragu-ragu ya buang lagi Sisain tiga biji saja Kalau yang ke bawah ini Ini empat Ini semua di Besarkan apa-apa teman-teman Kalau yang ke atas ini wajib kita buang Ini besarkan kita besarkan bersuma nanti ya udah besar ini patah buang saja yang ke atas ini empat biar ini ini nanti pun patah juga teman teman ini panjang tangganya kita buang yang jelek Petik. cukup dua ini lagi ini kalau perlu dibuang saja teman-teman. Hmm. ini ini nanti percuma. Nah, buang. kalau yang ke bawah ke bawah ini ini berapa ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan biji teman-teman. ini kita buang sisain berapa biji gitu saja nggak usah semua jadi buahnya nanti bisa besar besar kalau misalkan ada ini penyakit ini kita buang cabuk ini full teman teman kita lakukan penjarangan Petik sisain empat atau tiga butir kita gitu aja udah tiga biji gitu aja udah yang tengah tengah ini buang ini nempel, ini buang. Bisa yang satu hmm. biasanya kan sayang, sudah buah dibuangin Itu nanti kita malah rugi sendiri, teman-teman. Maunya banyak tapi malah enggak jadi, enggak perlu sayang-sayang gitu. Hmm, ini penuh. Kita buang yang jelek-jelek. Satu ranting ini kita cukup tiga atau empat, maksimal lima. Terus ada ranting air pas waktunya berbunga. Ini wajib kita buang teman-teman. Jadi nutrisinya biar full ke buah. Ranting-ranting yang Kecil ini kita buang aja. Ini wajib kita buang Ini lagi Ini pun nanti mengganggu Waktu kita bungkus Nah ini kita buang semua Terus kapan waktunya bungkus kalau sudah berbuah ini? Kita harus tahu waktu kapan waktunya bungkus. Jangan langsung kayak gini dibungkus teman-teman. Kalau kayak ini dibungkus panas, terus rontok. Kita nunggu sampai bunganya itu keluar serabutnya itu, teman-teman. Kita carikan contohnya, teman-teman. Yang sudah kita bungkus, yang mana yang waktunya bungkus, mana yang belum? Mari saya tunjukin. Nah ini, ini sudah waktunya waktunya. Bungkus. Kita nunggu keluar serabutnya lepas dulu teman-teman. Baru dibungkus kalau masih kecil ini dibungkus panas malah rontok malah nggak jadi ini full teman-teman tuanya -teman, ini Terus, misalkan ada jambu yang rantingnya ke atas, bunganya penuh. Ini biasanya banyak yang rontok, teman-teman. Jadi, kita untung-untungan kalau misalkan kita pelihara. Kalau nasi bagus ya jadi, kalau enggak bagus ya rontok semua teman-teman. Misalkan ada batang yang ke atas ini, biasanya ini berat langsung patah. Nah, kalau yang ini mungkin bisa jadi ke bawah. Yang menyamping ini rawan sekali teman-teman. Kita untung untunganlah jadi ya alhamdulillah, kalau enggak jadi ya enggak apa-apa. Kita yang maksimalkan yang arah ke bawah kayak begini jadi misalkan kita bungkus itu waktunya kan lama kita utamakan bungkus bunga yang arahnya dari ranting itu mengarah ke bawah misalkan ada yang naik begini, kalau kita nggak mau buang misalkan sayang ya ini, tinggalkan dulu kita cari yang bunga yang arah ke bawah. Itu dipastikan jadi. Kita cari bunga yang arah ke bawah. Kayak begini lebih kuat. Jadi pasti aman kalau begini. Sisain 3 biji gitu saja sudah. Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa bantu subscribe channel kami. Kalau suka ya di komeni, dikasih masukan. Kita berbagi pengalaman biar lebih maju. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.